Halo guys, selamat datang di channel informan biasa Semakin tinggi teknologi dan kecerdasan manusia yang bisa buat Akan tercemin dari gedung-gedung yang sedang mereka bangun ya semakin tinggi gedung yang dibuat oleh manusia maka semakin tinggi teknologi yang mereka punya nah kali ini saya akan membagi 7 gedung pencakar langit tertinggi di dunia versi informan biasa nah sebelum lanjut videonya yuk sama-sama kita subscribe, like dan komen ya guys ya agar saya semakin semangat untuk membuat konten yang selanjutnya dan tanpa bahasa-bahasa lagi ini dia videonya Nomor 7. Tianjin CTF Finance Center, Cina Dung tertinggi di dunia lainnya adalah Tianjin CTF Finance Center di Cina yang memiliki ketinggian setinggi 530 meter Bangunan hotel, apartemen, sekaligus perkantoran ini dibangun mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2019 Nomor 6, One World Trade Center. Menara ini dulunya bernama Freedom Tower adalah sebuah bangunan utama di kompleks World Trade Center di Lower Manhattan, New York City, Amerika Serikat. Tujuan pembangunan dari menara ini adalah sebagai bagian dari upaya memperingati dan membangun kembali setelah kompleks asli World Trade Center hancur akibat serangan teroris tanggal 11 September 2001 yang lalu. Setelah rampung, One World Trade Center akan menjadi gedung perkantoran tertinggi di dunia menara ini dibangun pada tahun 2006 dan rampung di tahun 2013 dan akan menjadi menara tertinggi di Amerika Serikat dengan tinggi 1776 kaki atau 541,3 meter Nomor 5, Lotte World Tower Menara Lotte World adalah sebuah gedung pencakar langit 123 lantai dengan ketinggian 555,7 meter yang terletak di Seoul, Korea Selatan. Dibuka untuk umum pada 11 April 2017 dan saat ini merupakan gedung tertinggi di Korea Selatan dan tertinggi kelima di dunia. Nomor empat, Ping An Finance Center Ping An International Finance Center juga dikenal sebagai Ping An IFC atau Pusat Keuangan Internasional Ping An adalah gedung pencakar langit setinggi 115 lantai dengan tinggi 599 meter atau 1965 kaki yang berlokasi di Shenzhen, Guangdong Bangunan ini dimiliki oleh Ping An Insurance dan dirancang oleh firma arsitektur Amerika, Con Pederson Fox Associates. Ping An selesai pada tahun 2017 dan menjadi bangunan tertinggi di Shenzhen dan merupakan bangunan tertinggi kedua di China dan bangunan tertinggi keempat di dunia. Gedung ini juga memecahkan rekor memiliki dek observasi tertinggi di dunia dengan ketinggian 5.622 meter atau 18.445 kaki. Nomor 3, Mekah Royal Clock Tower. Mekah Royal Clock Tower adalah salah satu bagian gedung dari Hotel Mekah Royal Clock Tower Fairmont Hotel dan termasuk dalam kompleks Abraj Al Bait. Letaknya berada di depan Masjidil Haram dengan ketinggian sebesar 601 meter. Menara yang semula akan dibangun dengan ketinggian 743 meter ini merupakan bangunan menara jam terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Big Ben di London yang sangat terkenal. Bangunan ini juga merupakan bangunan tertinggi ketiga di dunia Nomor 2, Shanghai Tower Shanghai Tower atau Menara Shanghai atau juga dikenal dengan Shanghai Central Tower merupakan gedung tertinggi di antara tiga gedung super tinggi di budong dua lainnya adalah jin mau tower dan shanghai world financial center setelah rampung pada tahun 2014 gedung ini memiliki tinggi setinggi 632 meter atau 2073 kaki dengan 121 lantai dan luas total 380.000 meter persegi Nomor 1, Burj Khalifa Nah, ini dia nomor satu kita, Burj Khalifa Yang berarti Menara Khalifa yang sebelumnya bernama Burj Dubai Adalah sebuah pencakar langit di Dubai Uni Emirat Arab Yang diresmikan pembukaannya pada 4 Januari 2010 yang lalu Ketinggian gedung pencakar langit ini adalah 828 meter Atau 2717 kaki Rekor yang dicapai oleh gedung ini adalah menara ini mempunyai lift tercepat dengan kecepatan 60 km per jam atau 16,7 meter per second Dan rekor lainnya adalah bangunan ini memiliki lantai paling banyak dari bangunan yang lain yakni 160 lantai Dan oh ya, menara ini memiliki tiga zona waktu yang tidak akan ditemukan di menara yang lain nah sobat itu dia gedung pencakar langit tertinggi di dunia terima kasih karena sudah menonton dan dadah